Halo sob, kali ini mimin akan bahas alur cerita dong Hwe terbaru bertemakan peperangan yang diangkat dari novel Dong Hwe ini memiliki alur cerita yang gak kalah menarik dari dong hua lainnya Grafik mulus cocok banget buat jadi dong Hwe favorit di tahun 2022 ini Dong Hwe ini bernama Zichuan. Peringatan keras buat kalian yang belum nonton dong Hwanya secara langsung Tanpa berlama-lama so langsung aja ke ceritanya Di scene awal kita diperlihatkan seorang bocah bernama Zichuan Chuan Xiu yang sedang mengawasi para pemuda berlatih pada saat yang sama, seorang pasukan lari dengan tergesa-gesa Karena telah mendengar tentara Liu Feng yang berhasil menerobos perbatasan Yang bahkan tiba-tiba muncul dan mengepung ibu kota Tuan Jae memberitahukan bahwa Tuan Yuan-sing telah pergi keluar kota untuk menemui musuh Ia disergap oleh Liu Feng Shishan dan terluka parah yuan Liu Feng Tuan Jiangxing selaku komandan pasukan timur merasa khawatir. Karena pasukan Zichuan sedang mengalami kebuntuan perang dan tidak memiliki pasukan yang mumpuni. Mendengar penjelasan tersebut, Zichuan Xiu pun mengatakan, Tuan, ayah angkatku sangat memperlakukanku dengan baik. Sekarang keluarga dalam kesulitan dan aku tidak bisa tinggal diam di timur. Serta menyaksikan semuanya jatuh ke tangan keluarga Liu Feng. Sebagai prajurit keluarga, izinkan aku bertarung untuk presiden dan ibu kota. Mati pun aku tak akan menyesal. Mohon Tuan mengizinkanku. Akan tetapi tuan Jiangxing hanya bisa memberi 800 tentara saja. Singkatnya Zi Chuanxiu telah sampai ke ibu kota di malam hari. Terlihat seorang gadis kecil yang sedang menangis. Gadis ini bernama Zi Chuaning. Dan inilah sang presiden bernama Zee Chuan Yuan Xing sekaligus ayah angkat Zee Chuan Xiu yang sedang sakit. Ibu. Ibu. Tuan Yuan Xing merasa bersalah dan malu karena tidak bisa menangani masalah ibu kota. Kemudian Zee Chuan Xiu mengatakan, Ayah angkat masih ada puluhan ribu tentara, juga ada aku. Kami tidak akan pernah membiarkan ibu kota jatuh. Tuan Yuan Xing mengkhawatirkan Ah Ning yang masih kecil. Tuan sing telah meninggalkan surat ketika situasi keluarga diambang kehancuran Hati orang tidak dapat diprediksi Setelah aku pergi, kamu harus melindungi dia baik-baik Ah Ning adalah masa depan keluarga Kemudian Zi Chuan Xiu pun bersumpah untuk melindungi Zi Chuan Ning Dan sang presiden pun meninggal dunia Pemenang ah yang bernama Zhi Chuan Zansheng mengatakan bahwa para tetua telah mengadakan rapat dewan darurat yang memerlukan anjing ah untuk hadir. Ah Ning. Singkat cerita, di aula dewan keluarga yang mingguan mengucapkan bela sungkawa atas kepergian sang presiden. Laihe, ia pun mengatakan bahwa negara tidak bisa hidup tanpa pemimpin. Menurut hukum negara, putri tunggal Tuan Yuanxing, Zi Chuan Ning harus menggantikannya sebagai kepala keluarga. Akan tetapi, Zi masih terlalu muda, dan sekarang situasinya sedang kritis, sangat membutuhkan sosok yang bisa memimpin. Kemudian, para tetua memberikan pendapat bahwa sebelum Zi Chuan Ning tumbuh dewasa, Tuan Yang Ming -Hua dapat sementara menjadi presiden. Yang Ming -Hua, Darin, Daili, Para tetua keluarga pun berdebat bahwa Yang Minghua bukan darah Zichuan, mana mungkin bisa menjadi presiden. Kemudian Tuan Zichuan Tansing memberikan surat wasiat peninggalan sang presiden, yang berisikan sebelum Zichuan Ning tumbuh dewasa, Zichuan Tansing dapat menggantikannya menjadi presiden untuk sementara. Pihak Yang Minghua dan antik anteknya pun berdebat dengan Tuan Zichuan Tansing, bahwa Yang Minghua lah yang pantas menduduki kursi pemimpin. Yang Minghua hanyalah kepala komandan yang tugasnya pimpin pasukan dan melawan musuh Karena situasi negara serang darurat, Yang Minghua pun berniat untuk mengambil alih tahta keluarga Zichuan mengatakan kepada Ah Ning, ini adalah pilar keluarga Zichuan Zichuan Di pagi hari, ketika Zichuanxiu sedang duduk, dua saudara menghampirinya yang bernama Dilin dan Sterling. Mereka mengatakan semua orang di ibu kota sedang panik. Yang Minghua dan para tetua saling bertentangan, juga sibuk mengumpulkan kekuatan dari manapun, dan Yang Minghua bersiap berdamai dengan tentara Liu Feng dengan cara menyerahkan ibu kota. Zichuanxiu pun berinisiatif dan mencari cara untuk memecahkan masalah ini. Dengan <tuk> Dengan cara mengirim surat secara diam-diam ke pasukan tentara Liu Fang. Surat itu berisikan bahwa putra angkat Zichuan Yuanxing, Zichuan Siyu, telah mengendalikan ibu kota. Juga berencana memobilisasi pasukan besar untuk kembali dalam waktu tiga hari. Pasukan Liu Feng menganggap ini sebuah lelucon, berisik, ini, lelucon. lelucon, lelucon. dan terlalu percaya diri untuk bisa menduduki ibu kota. 5 hari, Singkat cerita, di malam hari, Zi Chuan Xiu bersama banyak pasukan mengepung kantor komando. Mereka menolak tentang keputusan Yang Minghua untuk menyerahkan ibu kota. Zi Xiu mengatakan untuk semuanya, ibu kota sekarang dalam keadaan kritis. Aku hanya ingin melindungi keluargaku, tidak pernah punya niatan lain. Tentara keluarga Zi Chuan lebih baik mati daripada menyerah. Ibu kota tidak pernah jatuh ke tangan musuh selama bertahun-tahun. Hari ini juga tidak akan pernah. Aku, Zi Xiu akan memimpin semua orang untuk mengalahkan musuh bersama-sama. <tuh> Singkat cerita di gerbang ibu kota, si kakak kedua Sterling telah menyiapkan pasukan timur untuk melakukan penyerangan terhadap tentara Liu Feng. Akan tetapi sebelum itu para tentara mengganti pakaian yang mirip tentara Liu Feng. Menunggu waktu yang tepat, Zi Junsiu cara diam-diam menyerang si ketua klan tersebut. Zi Xiu pun telah kembali ke gerbang ibu kota untuk istirahat dan akan berangkat kembali dalam dua jam. Oh, Sterling memberi info tentang Tuan Chancing yang secara resmi ditunjuk sebagai kepala keluarga Zi Chuan dan menyuruh Zi Xiu untuk pergi ke kantor komandan. Tetapi Zi Xiu menolaknya karena tidak ingin memberi kesempatan tentara Liu Feng untuk bernafas. Jika tidak, semuanya akan gagal. Axiu, Jangan khawatir, Feng sekarang diambang ambang tidak mau melewatkan kesempatan ini. Zong Di scan tentara Liu Feng, mereka berniat untuk mundur dan tidak bisa melanjutkan peperangan karena situasi pasukan mereka sedang tidak stabil. <tuk> Tahun 771 Kalender Kekaisaran, Zichuan Xiu memimpin pasukan untuk menghancurkan ke musuh dan menyelesaikan pengepungan ibu kota Melakukan pengejaran sejauh 1.000 mil untuk membawa kembali kemenangan dan mendorong pasukan Liu Feng ke perbatasan Lebih lagi, pemimpin mereka Liu Feng sisaan sedang sekarat Komandan penjaga perbatasan Zichuan, Minghui, memimpin 50.000 pasukan penjaga perbatasan untuk memusnahkan musuh Peperangan hidup dan mati Putri dari Liu Feng Sisan yang bernama Liu Feng Xiang, memimpin pasukan untuk menyelamatkan ayahnya. Pada bulan Juni tahun 771 kalender kekaisaran, kedua belah pihak menarik pasukan mereka dari perbatasan. Setelah pertempuran ini, keluarga Liu Feng tidak bisa lagi maju ke timur. Setelah kembalinya pasukan negara di bawah perintah kepala komandan Yang Minghua, Zi Chuanxiu ditangkap atas kejahatan pengkhianatan. Singkat cerita di pengadilan, Zi Chuanxiu harus dijatuhkan hukuman mati. Tetapi ia menjelaskan bahwa aku mengusir Liu Fengcisan dan melindungi kejayaan Zichuan selama ratusan tahun. Kejahatan dari mana? <tip> <tip> Di tengah perdebatan mereka, datang komandan pasukan Timur Tuan Jae ia datang untuk membela Zhi Juanxiu, ia mengatakan Zhi Juanxiu adalah bawahanku, aku sebagai atasannya juga harus disalahkan jika tindakan ini dianggap pengkhianatan, bukankah itu akan melukai hati semua prajurit yang telah berjuang mati-matian? Yang mengaku mengatakan jika bukan hukuman mati, dia juga harus dipenjara seumur hidup. Wan Jiaingsheng menyatakan bagaimana kalau mengirimnya kembali ke timur, pangkat diturunkan ke prajurit tingkat rendah. Kali ini, Zhi Chuan Xiu bergegas kembali ke ibu kota untuk pelatihan. Itu juga merupakan perintahku. Jika kepala komandan mengesampingkan hal itu untuk menghukum Zhi Chuan Xiu, kenapa tidak kalian menghukumku sebagai komandan pasukan timur bersama dengannya? Jun, da, Yichis, suy, Mendengar perkataan tersebut, publik pun membela mereka. Jangan cerita tujuh tahun kemudian. 200 tahun yang lalu di daratan Sichuan, perselisihan antara manusia dan iblis terus berlanjut. Pasukan Kekaisaran Cahaya dan Pasukan Iblis bertarung dengan sangat sengit. Tapi sayangnya Kaisar Len Jianyi harus mati di tengah pertempuran. Para pangeran mengambil keuntungan agar bisa terus berperang dengan cara membagi wilayah-wilayah kekuasaan mereka yang akhirnya terpecah belah. Saat kekuatan manusia terbagi, suku iblis semakin agresif Yang mengakibatkan seluruh tentara daratan Sichuan berada dalam masalah yang sangat besar Dan banyak orang yang kehilangan rumahnya Kemudian, Raja Kekaisaran Cahaya telah muncul kembali Untuk menyatukan daratan Sichuan ini cuy Sejak saat itu, kelima klan gantung senjata alias berhenti perang Karena telah mendapatkan era kesejahteraan Kalender tahun 778 Kekaisaran Donghui ini menceritakan mengenai Raja Masa Depan Kekaisaran Cahaya Zichuan Siu diperintahkan untuk memimpin divisi 5 berperang di Hengchuan dan legenda tentangnya sedang berlangsung Tiba di medan perang, si jenderal pasukan iblis yang bernama Geisa mengeluarkan perintah untuk melindungi primadona klan dewa. Zichongsius secara diam-diam bersembunyi di dalam bebatuan dan membunuh si jenderal pasukan iblis tersebut. Saat terjadi kekacauan di dalam pasukan mereka. Salah satu pasukan berlari dengan cepat, memberi kabar buruk tersebut, dan berusaha untuk mengepung agar membunuh si Zicuan Siu. Saat tahu jenderalnya telah terbunuh Pasukan iblis pun mundur menyelamatkan diri scan berpindah di markas pasukan Zee Chuan Xiu Tiga teman sekaligus wakil jenderal Zee Chuan Xiu Yang bernama Luo Ji, Bai Chuan, dan Ming Yu Mereka sedang membaca situasi peperangan Pertahanan yang sangat kuat Binatang lapis baja musuh dikerahkan di sayap kiri dan kanan pada saat yang sama ada salah satu pasukan yang memberi informasi bahwa telah terjadi kekacauan di tengah-tengah pasukan musuh. Bai Chuan pergi untuk menemui Zi Chuanxiu agar menurunkan perintah penyerangan. Sesaat Bai Chuan sampai di lokasi pemimpin, ternyata Zi Chuanxiu menyuruh Gulai untuk berpura-pura menjadi dirinya. Gulai memberitahu Bai Chuan bahwa tuannya sedang berada di gunung belakang. Ia pun mencari keberadaan Zi Chuanxiu yang ternyata lagi rebahan di atas pohon dan pura-pura nggak -pura tahu cuy. Bei Chuan memberitahukan Zi Chuan Xiu tentang keadaan peperangan Bahwa ada pasukan iblis yang sangat kuat dan pesimis mereka tidak bisa mengalahkannya Tetapi tidak tahu kenapa mereka bisa tiba-tiba mundur Bei Chuan dan kawan-kawan tidak bisa mengambil alih perintah untuk mengejar mereka Zi Chuan Xiu memerintahkan agar Luo Ji mengejar pasukan tersebut Sesampainya di medan perang, Luo Ji sudah menerima perintah pengejaran tersebut Zi mengatakan kepada dirinya sendiri, Luo Ji, kamu jangan sampai mengecewakanku, prima donna klan dewa. New mengatakan bahwa peperangan ini sangatlah lancar dan menduga ini hanyalah sebuah jebakan Bai Chuan mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi mengingat orang baru berkulit hijau itu tidak bisa berperang dengan sangat baik bahkan jika itu sebuah jebakan ini adalah kesempatan besar melihat peluang yang begitu baik Bai Chuan pun memaksakan diri untuk mengambil alih komando pertempuran untuk memusnahkan sebagian besar suku iblis Zi Chuan Xiu berharap agar loji Ji berhasil mengejar kereta tersebut dan memberikannya kejutan besar. ...戰場上的魔術士兵. Saat jadi kalahkan, Luo Ji langsung memeriksa kereta tersebut. Singkat cerita, mereka telah berhasil mengalahkan suku iblis dan menawan perpasukannya. Bai Chuan dan Mingyu masih memikirkan tentang terbunuhnya si jenderal pasukan iblis. Bai Chuan langsung pergi menemui Zee Chuan Xiu dan menyerahkan urusan tersebut kepada Mingyu. Scan berpindah ke kamp pasukan timur. Zee Chuan Xiu mengatakan bahwa pasukannya tidak terkalahkan. Hal itu membuat Gulai memujinya. Pada saat yang sama, Lo Ji pun datang membawa sebuah karung dan membukanya di hadapan zi Chuan Xiu. Mereka semua pun terpukau melihat gadis tawanan tersebut. Gadis ini bernama Kardan. Zi menyuruh Gulai untuk berjaga di luar camp dan jangan biarkan siapapun masuk tanpa seizinnya. <San> <San> <San> Zee gadis tersebut adalah selir dari jenderal suku iblis. Kemudian Zi Si berniat untuk menjual gadis tersebut agar mendapatkan keuntungan. Benda yang dibawa gadis tersebut tak sengaja terjatuh. Di luar Bai Bei Chuan datang untuk menemui Zi Xiu Mendengar suara wanita di dalam, Bai Chuan pun memaksa untuk masuk dan menyerang Zi Chuanxiu. dan siloji pun kabur cuy <Waul mainland> Singkat cerita, si gadis tersebut pun memberitahukan identitasnya sebagai putri ketiga dari suku iblis dan merupakan primadona klan dewa. Di luar, Bai Chuan masih memikirkan tentang kematian jenderal suku iblis sebelum berperang. Tetapi Zi Chuan Xiu masih mengelak tidak mau mengakuinya dan memerintahkan Bai Chuan untuk memanggil pasukan di garis depan agar bisa kembali ke benteng. Di perjalanan menuju Benteng, Luo Ji masih sempat-sempatnya menanyakan hadiah kontribusi untuknya karena telah berhasil menawan gadis suku iblis tersebut. Singkat cerita, mereka pun telah sampai. Di lorong menuju kantor, Zi Chuan Xiu menolong seseorang yang sempat jatuh karena membawa beban yang sangat berat. Ia merupakan sekretaris wakil komandan pasukan timur yang bernama Wei dan ia berpesan, jika ingin beristirahat, dipersilakan untuk memasuki kantornya, dan ia akan menemuinya nanti. Ketika di dalam kantor, Zi Xiu menemukan minuman yang sempat disembunyikan si wakil komandan. Dan si wakil komandan yang bernama Lobo pun datang. Zi Xiu pun kaget dan meminumnya dengan cepat. Pak Lobo agak sedikit marah karena ia telah mencuri minumannya, tetapi disangkal oleh si Zi Xiu. Ia mengatakan, sesuai dengan peraturan keluarga, pejabat keluarga dilarang minum alkohol selama jam kerja. Anda selalu mematuhi aturan militer dan menegakkan hukum. Bagaimana bisa diam-diam menyembunyikan anggur di dalam kantor? Mendengar argumen tersebut, si Pak Lobo pun malu dan terpaksa harus minum bersama. Melihat keberhasilan Zhi Chuan dalam perang hengchuan Pihak ibu kota mengirim surat pujian Sekaligus mempromosikannya menjadi wakil komandan Dan membawa putri suku iblis hidup-hidup <t -hati> Pak Lobo mengatakan bahwa jangan senang dulu Perintah ini dikeluarkan oleh Yang Ming Hua Yang bahkan tujuannya masih belum diketahui di tengah pembicaraan, Pak Lobo mengingatkannya tentang apa yang Minghua lakukan terhadapnya di tujuh tahun silam. Tujuh tahun yang lalu, pasukan keluarga Liu Feng menerobos ibu kota. Ayah angkat Zizhuan Xiu yang bernama Yuan Xing, mantan ketua sebelumnya, meninggal karena tekanan. Yang Minghua menggertak adiknya Zizhuan Ning yang masih muda. Dan mencoba merebut kekuasaan untuk memecahkan masalah ibu kota. Zi Chuanxiu dengan terpaksa memilih pasukan untuk mengepung kantor komando, mencegah Yang Minghua menyerahkan tanah untuk perdamaian. Setelah pengejaran sejauh seribu mil mengirim pengkhianat Liu Feng keluar. Hari kembalinya pasukan negara, ia difitnah oleh Yang Minghua sebagai pengkhianat yang berencana memberontak. Kemudian dikirim ke pengadilan militer. Sekarang Yang Minghua berkuasa, tak ada yang bisa menghentikannya. Pak Lobo berpesan kepada Zi Chuanxiu untuk melindungi Zi Ning. karena dia satu-satunya pewaris keluarga Zi Chuan. Darah Daging Tuan Yuan Xing Singkat cerita, ketiga teman merayakan keberhasilan Zi Chuan Xiu, Dan mengajaknya untuk makan malam Akan tetapi, Zi Chuan Xiu lebih memilih restoran yang mahal Muka ketiga teman pun memelas Karena mereka bertiga yang mentraktirnya makan Zi Chuan Xiu pun memanggil pelayan untuk menambah hidangan Mingyu pun berakting agar itu tidak terjadi. <SILENCIO> Singkat cerita, Zee Xiu tidak tega meninggalkan teman-temannya dan memutuskan untuk membawa mereka bertiga ke ibu kota bersama. Fummi. dan mereka pun kabur cuy 29 Juli tahun 778 kalender kekaisaran sebagai pasukan pertama dari kem siuzi dan pasukan terkuat yang berhasil menghancurkan dataran suku iblis zi secara diam-diam memutuskan membawa mereka bertiga luoji Bai Chuan dan Ming Yu, kembali ke ibu kota bersama. Ini adalah langkah terpenting yang telah diambil Zi Chuan Xiu di jalan menuju Raja Cahaya di masa depan. Sekian berada di kediaman Menteri Utama, keluarga Zi Chuan. Sterling memberikan info tentang kembalinya Zi Chuan Xiu atas perintah yang Minghua ke ibu kota. "Dengan Mimi, wajah khawatir kemudian Situan Presiden memberikan pertanyaan: Mengapa yang Minghua mempromosikannya menjadi wakil komandan?" Nah, Yang Ia khawatir Zee Chuan Chuanzhiu akan berpihak kepada Yang Minghua dan berkhianat dengan keluarga. Sterling tanpa ragu memberikan penegasan terhadap si tuan presiden bahwa Zi Chuanzhiu tidak akan pernah berpihak kepada Yang Minghua apalagi mengkhianati keluarga. Tuan presiden telah memberikan surat kepada tuan Jiangxing untuk mencegah hal-hal buruk menimpa Zi Chuanxiu. Dan mengatakan Zichuan Xiu dan Sterling adalah saudara, serta ia percaya bahwa Zichuan Xiu akan mendengarkan ucapan-ucapan Sterling. Semua orang sudah tahu niat buruk Yang Minghua. Tuan Presiden mengkhawatirkan keluarganya dan mengatakan bahwa Sterling adalah orang yang ia percaya saat ini. scan berpindah ke perjalanan menuju ibu kota, Si Cardan pun terpesona dengan keindahan kota tersebut. Ah, Zichuan Xiu memberi perintah kepada gulai agar membawa orang yang ada di dalam kereta ke kantor komandan untuk menunggu pengaturan dan pimpin semua pasukan kembali ke barat. L Limeo. Hari ini, Zichuan Xiu akan mengajak ketiga teman untuk berjalan di ibu Akan tetapi, saat di perjalanan, Luogee menemukan sebuah lampu di pinggir jalan yang menurutnya artistik. Padahal tempat sampah yang sontak semua orang melihatnya dengan aneh lalu mengatainya sebagai orang Deso. Loji masih belum paham kenapa semua orang melakukan itu. Kemudian Zi Junxiao menjelaskan kepadanya dengan panjang lebar dan ia pun masih belum paham. Sesaat setelah ia mengetahui artinya Loji pun langsung lari. Dan inilah sosok Zichuan Ning yang ingin membeli sebuah bunga di pinggir kota, yang sebut saja Ah Ning. Kemudian ada seorang anak bangsawan yang ingin mentraktir bunga tersebut untuknya. tapi Ah Ning tidak mau menerimanya dan membuat ia kesal. Tak lama, Luo Ji pun beraksi. Saat Luo Ji ingin menghajar kembali, Zichuan Ziu menghentikannya dan terjadilah adegan ini. Pria yang baru saja dihajar lalu memperkenalkan diri. Ia dari keluarga Siwon yang bernama Seo Wen Saat pria ini ingin menghajar kembali, ia pun langsung dikalahkan Zi Chuan dengan mudah. Zi Chuan lalu mengancamnya untuk memasukkannya ke dalam penjara karena telah mengganggu si calon pemimpin klan Zi Chuan. Ji pun langsung meminta maaf karena telah menyinggungnya. Zichuan Xiu dan Aning ah kayaknya saling jatuh cinta ya cuy Tapi Zichuan Xiu teringat dengan kata-kata Tuan Yuan Xing dulu Lin He, ingatlah identitasmu Yang lantas, Zichuan Xiu pun langsung memberikan hormat Aning ah menawarkan Zichuan Xiu untuk tetap tinggal di ibu kota Tepatnya di kediaman Zichuan Nah, kembali Tiga teman pun mengeluh tentang tempat tinggal mereka yang hanya di sebuah barak perang. Hmm. Hmm. Yeah! Ziozi bernostalgia dengan mengunjungi sebuah pohon, tempatnya bermain di waktu ia kecil bersama Aning. Ah Zee Chuan Xiu menanyakan situasi di dalam keluarga Aning bilang bahwa di bawah kepemimpinan Yang Mi Hua Keluarga Zichuan bisa cepat maju Dan empat tahun berturut-turut dalam pertempuran melawan keluarga Liu Feng Ia dan pasukannya berhasil memukul mundur si pasukan Liu Feng tersebut Kemudian Aning memperagakan Yang Mi Hua untuk membodohi para senator Liu Feng mie Zee Chuan Xiu melihat para penjaga yang lebih banyak dari biasanya aning ah Ning mengatakan bahwa pemannya yang meminta agar ia selalu diawasi oleh para penjaga Hal ini memang wajar yang dimana Ah Ning merupakan penerus keluarga Zee Chuan Di tengah berolahan aning ah sempat jatuh terpleset dan Chuan Xiu dengan cepat menangkapnya Tidak ingin adegan ini terlalu lama, Zi Chuanxiu pun pergi dengan alasan ingin melapor ke kantor komando. Scan berpindah ke kantor komando yang ingin mengadakan sebuah rapat. Mimin perkenalkan satu-satu para komandan tersebut yang bernama Lei Sun, Luo Minghai, Ji Gu, Minghui, dan komandan pasukan timur Ji sing Dan Zi Chuanxiu yang dipaksa masuk oleh Tuan Zi Jin untuk memperkenalkan dirinya. Di sini Lei Sun menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Zi Chuanxiu. Dengan mengatakan kalau Zhi Chunxiu hanyalah wakil komandan yang masih bocah Serta mengatakan ia tidak punya aturan karena telah menerobos sebuah rapat komando Akan tetapi Tuan Zijin tidak terima dengan ucapan Lei Sun tersebut Lei Xun, Harusnya Lei Sun memarinya saja karena ia yang memaksa Zhi Chunxiu untuk masuk Zhi Chunxiu mencoba menjadi penengah perdebatan mereka dengan cara memuji Lei Sun. <tuk> Kemudian tuan Jingsheng Ji memberikan pujian terhadap Zichunxiu karena telah berhasil mengalahkan musuh dan tidak membuat malu pasukan Timur. Kedepannya Zichunxiu akan melakukan yang terbaik untuk setiap pada keluarga. Kemudian Pak Yang Minghua pun datang. Para komandan berdiri untuk menyambutnya. Zichunxiu meminta maaf kepada Yang Minghua karena ia telah sembarangan masuk ke ruangan rapat. Namun karena Zi Chunxiu sudah berada di ruangan ini, Yang Minggu pun memperbolehkannya duduk dan menyimak rapat tersebut. Di rapat itu, para komandan ternyata membahas masalah putri suku iblis yang bernama Kardan. Yang Mingwu mengatakan kepada Tuan Jingxing mengenai situasinya sekarang. Tuan Jingxing pun menjawab bahwa suku iblis telah mengirim seorang untuk bernegosiasi. Akan tetapi suku iblis menolak persyaratan yang diajukan. Sekarang masalah ini menjadi semakin rumit dan membutuhkan keputusan yang minhua. Dan minhua pun menanyakan pendapat kepada semua komandan. Sun pun mengatakan tawanannya ada di tangan kita, apa yang harus ditakutkan? Mungkinkah kita akan mengirimnya dengan cuma-cuma? Jika negosiasi menemui jalan buntu, wilayah timur kemungkinan besar akan menghadapi serangan dari suku iblis untuk kedua kalinya. Hmm. Yang Minghua berniat untuk ikut campur dalam urusan militer di pasukan timur Dengan kedok memberi bala bantuan dengan cara mengirim orang lain untuk membantunya Tuan Jingxing selaku komandan pasukan timur mau tidak mau menerima keputusan Yang Minghua tersebut Meskipun nah, dia adalah guru. Dan seh, seh, seh, seh, seh, seh, seh, seh, Singkatnya, Yang Minghua pun menyerahkan masalah putri suku iblis ini kepada Zi Chuan Xiu, Karena putri tersebut adalah tawanannya Dan memindahkan putri suku iblis tersebut ke tempat kediaman Zee Chuan Ning si, seh, seh, seh. Pada setang sama, wakil presiden Yaitu Dilin tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut Dan tidak menyangka bahwa Zi Chuan Xiu masih hidup seh, seh. Yang Ming Hua pun memarahi Dilin karena masuk dengan sesuka hati Saat itu Ming Hua mengetahui Dilin sangat ingin membunuh Zee Chuan Yang Ming Hua pun mendukungnya dengan cara membawa Zee kembali ke ibu kota Dilin pun mengakui kesalahan yang baru saja ia lakukan Kemudian Dylan pun meminta kesempatan agar bisa mengobrol dengan Zi Juanziyu, mengingat sudah lama mereka tidak bertemu. Singkatnya, Yang Hua pun mengizinkannya mengenang masa lalu. Akan tetapi di scan ini, Dylan hanya berpura-pura bermusuhan untuk merencanakan sesuatu. Dilin memberitahu bahwa Yang Minghua telah menempatkan Zi Chuan Xiu dalam daftar pembunuhannya. Yang Minghua mengutus Dilin agar bisa menguji kekuatan Zi Chuan Xiu. Orang pertama yang selalu ingin dibunuhnya adalah Tuan Zee Yingxing. Tetapi semuanya gagal. Yang Ming Hua pun berniat untuk campur tangan di pasukan Timur dengan cara mengirim Dilin. Tujuannya untuk melemahkan kendali Tuan Jingsheng. Ji Beberapa kali di luar, para prajurit berkeliling untuk mengetahui situasi. Saat Zichunxiu menanyakan kabar kakak kedua, Dilin pun terlihat kesal karena Sterling juga termasuk daftar pembunuhannya. Dilin juga memberitahu bahwa Yang Minghua juga berniat untuk membunuh Tuan Ji Cuan Sanxing, Yang Minghua Chuan Sanxing agar bisa menjadikan Zi Chuan Ning sebagai bonekanya. Yang Minghua Dilin berencana mengajak Zi Chuan Xiu dan Serling untuk makan malam. Sebelum Zi Chuan Xiu pergi, Dilin pun memberikannya kejutan. Di lain, Putri Kardan sudah berada di kediaman Zhi Chuan Ning. Ah Ning mengatakan kamu bisa tinggal di sini dengan tenang, tidak peduli berapa lama kamu tinggal di sini. Bai Chuan datang memberitahu bahwa pasukan barak sudah pergi. Tak lama, Zhi Chuan sudah datang dengan menyedihkan. Ah Ning yang khawatir kemudian menghampirinya. Eh, ke, Zhi Chuan Siu mengatakan bahwa punya hal penting yang harus dibicarakan. Ah Ning. Kemudian ada asisten melapor bahwa Tuan Serling telah datang berkunjung. Setelah mereka bertemu, Zi Chuanxiu memberitahu kalau ini ulah Dilin si kakak pertama. Hal ini dilakukan agar Yang Minggu percaya terhadap Dilin yang diperintahkan untuk mengujinya. Tujuan sering berkunjung untuk memperingati Ze Chun Siu agar berhati-hati dalam mengambil tindakan. Zee Chun Siu pun memberitahu bahwa kakak pertama mengajak Sterling untuk bertemu di sebuah kedai. Pelayan pun memberitahu bahwa hidangan makan malam sudah disiapkan. Singkat cerita, mereka berdua pun masuk ke ruangan. Sterling dibuat terpana dengan kecantikan putri suku iblis tersebut. Setelah itu, Sterling diperkenalkan kepada tiga temannya. Dan Putri Kardan juga tentunya. Saat sedang makan, Bai Chuan mengagumi sosok Sterling. Ia menanyakan tentang pertempuran di perbatasan dan berhasil memukul mundur pasukan Liu Feng dengan sedikit pasukan saja. Akan tetapi Sterling tidak menjawabnya. Pikirannya lagi nggak konek ya cuy, gara-gara si Putri Kardan. Singkatnya, Zi dan Sterling sudah ingin pergi. Sebelum itu, Sterling mengucapkan terima kasih kepada Ah Ning atas hidangannya. Mereka berdua pun berkunjung untuk memenuhi perjanjian mereka. Ketiga saudara, Dilin, Sterling, dan Zichunxiu telah berkumpul kembali di pusat ibu kota. Mereka membicarakan kenangan masa lalunya. Zeecheon mengatakan bahwa ia tidak pernah sesantai ini Akan tetapi Sterling memberikan arahan agar tetap waspada. Sterling mengatakan ibu kota lebih berbahaya daripada medan perang di timur Kamu harus berhati-hati Mereka membicarakan masalah ibu kota yang semakin rumit Yang Minghua telah memenangkan Luo Minghai dan Lei Sun Dan juga Direktur Departemen Pengawasan Xiao Long Sekarang hampir semuanya berada di bawah kendalinya Tak lama para sekumpulan anak bangsawan pun datang Dilin mengatakan bahwa pernah berurusan dengan orang-orang tersebut Yang merupakan putra dari keluarga Duyan Kemudian Dilin pun pergi dari kedai tersebut Fancy. Sterling mengatakan bahwa tidak tahu kapan mereka bertiga bisa berkumpul secara terang-terangan Dengan situasi saat ini mereka tidak punya pilihan lain Sterling mengajak Zichun untuk bersumpah setia pada presiden Karena keluarga sedang mengalami kerusuhan sipil Mungkin saja dengan Zi Chun Xiu ikut bersamanya bisa dengan mudah menyelesaikan masalah. Tapi Zi Chun Xiu menolaknya karena baginya ada sedikit perbedaan. Dengan Zi Chun Xiu yang masih setia atas sumpahnya terhadap Tuan Yuan Xing dulu untuk menjaga Ah Ning. Mengenai hal lainnya, Zi Chun benar-benar tidak tertarik. Singkat cerita, mereka pun minum sampai larut malam. Kelompok anak bangsaun tersebut sedang membicarakan Ah Ning. 有什么不行 Sengaja cerita mereka pun pingsan. Orang-orang menganggapnya bahwa ia telah mati. Saudara, ada apa? Di kantor Menteri Utama, Sterling meminta maaf karena semalam telah mengacau bersama Zi Xiu di sebuah kedai. -guan. Wei A -jie -feng. Tetapi Tuan Zi Chuancansing tidak bermaksud menyalahkannya. Selain itu, dengan kembali Zi kembali ke ibu kota, Yang Minghua telah memindahkan Dilin ke timur. Tuan Cansing masih mengkhawatirkan Zi Xiu akan berpaling. Dan Sterling bisa menjamin dengan hidupnya bahwa Zi Xiu tidak akan pernah berpihak kepada Yang Minghua. Sterling mengatakan kepada Tuan Chan Xing, tolong Anda percaya kesetiaan Zee kepada keluarga. Dia baru saja kembali ke ibu kota dan tidak tahu situasinya. Aku pasti akan membunjuknya lagi. Tuan Chan Xing mengatakan, aku yakin dia akan mendengarkanmu. Kali ini Yang Minghua memindahkan Dilin ke timur, sebagian besar untuk memperbutkan kekuatan militer dari Tuan Jae Ying Singkat cerita udah bulan keempat. Nah, di waktu 4 bulan ini ada episode spesial yang menceritakan tentang ekspedisi Dilin melawan suku iblis di timur.